Sudah ya, Pak? Belum, belum. Ya, bisa mulai. Ya. Selamat siang, nama saya Stephanie Gabriela Citenanda. Di sini saya akan mempresentasikan soal tentang kesetimbangan. Di sini soalnya yaitu tentukan tegangan tali pengikat beban di bawah. Di sini bisa kita lihat di gambarnya. Oh, di sini ada sudut 30 derajat dan 60 derajat masanya 8 kg dan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat cara menjawabnya yaitu t 1 sama dengan w dikali cos alfa per sin alfa plus beta sama dengan w w itu kan sama dengan masa dikali gravitasi jadi di sini kita tulis 8 dikali 10 dikali cos 30 per sin 30 ditambah 60 hasilnya sama dengan 80 dikali setengah akar 3 per 1 hasilnya sama dengan 40 akar 3 Newton terus cara cari T2 nya sama dengan cara nyari T1 yaitu sama dengan W dikali cos